Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. How are you guys? Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja. Seperti biasa ya, malam Jumat waktunya gue balik, balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horor kalian. Tapi sebelum video mulai, buat kalian yang baru aja gabung, langsung aja klik tombol subscribe-nya. Support terus channel ini supaya bisa 1 juta subscribers di tahun ini ya guys. Dan jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru karena sekarang ini kita udah upload 3 kali seminggu.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 Gue selalu memulai video hormat dengan sebuah video yang super creepy. So, ada sebuah video yang viral di TikTok belakangan ini. Video ini direkam oleh seorang cowok yang pulang kerja malam-malam naik mobil. Dalam perjalanan pulang ke rumahnya, doi itu ngelewatin sebuah kuburan, dan dari kejauhan, doi langsung notice kalau ada sesuatu di kuburan itu. Perhatikan baik-baik ada sosok berpakaian putih panjang dengan rambut hitam yang kayak duduk santai di salah satu sudut areal pemakaman itu. Sosoknya kerekam jelas banget di video ini karena kebetulan ada lampu kuburan yang nyorot ke arah sosok itu. Mungkin kalau nggak ada lampu yang tadi, sosok badini ini tuh kayaknya nggak bakal kelihatan Ada beberapa komen yang gue bacain yang bilang kalau doi ini naik motor. Tapi gue yakin banget kalau cowok ini itu naik mobil. Dan doi ini nggak sendirian. Coba deh sekarang gue pengen kalian perhatiin ke arah bayangan spion di awal video Kalau menurut gue sih, siluet spionnya itu lebih mirip kayak siluet spion mobil Dan juga do ini posisinya duduk di sebelah kiri supir Dan kalau kalian perhatiin, pengambilan gambarnya itu bener-bener smooth banget Steady dan sama sekali nggak geter-geter Bayangin deh coba kalau misalkan cowok ini tuh naik motor sendirian Tangan satunya nyetir motor dan tangan satunya pegang handphone Menurut gue bakalan sulit banget buat bisa ngerekam gambar smooth kayak di video yang tadi kalau soal penampakan sosok Mbak yang tadi, entahlah gue sendiri juga gak yakin ya kalau sosok yang tadi itu real atau settingan. Tapi gue juga pengen tahu nih, gimana menurut kalian, apakah sosok yang tadi itu real atau jangan-jangan cuman ilusi optik aja. Video yang kedua ini aneh banget, serius aneh banget. Gue sendiri juga nggak tahu ya siapa orang-orang yang ada di dalam video ini Dan dari mana sumber asli video ini Tapi tiba-tiba video ini tuh masuk ke FYP dan banyak dibahas sama warga plus 62 Sebenarnya ya video ini tuh bukan video horor guys Tapi kayak semacam video sidak atau surprise di kamar hotel gitu Sekarang gua pengen kalian buat fokus dan perhatiin video yang ini baik-baik Karena penampakannya itu cepet banget Halo Ma apa? Tengok nih, karena berduaan, kan Aku udah FMS kau, Hijaz. Cukup sulit ya buat ngelihat penampakan di video yang tadi. Tapi mata warga netizen Pos 62 itu gak bisa ditipu-tipu guys. Persis pas pintu kamar hotel itu dibuka, dan orang yang megang kamera ini masuk ke dalam kamar, di situ kelihatan ada sebuah kepala yang nongol dari balik pintu kamar mandi. Kepala itu cuman kelihatan separuh. Dan kalau diperhatiin baik-baik, mukanya persis kayak kakek-kakek atau nenek-nenek gitu. Banyak keriputnya dan kalau diperhatiin, senyumnya tuh mirip kayak orang yang udah nggak ada giginya atau ompong gitu guys. Tapi nih ya, anehnya pas kameranya itu dideketin ke arah orang yang sembunyi di balik pintu kamar mandi itu, ternyata cewek itu masih muda dan sama sekali bukan kakek-kakek atau nenek-nenek kayak di awal video tadi. So, fenomena ini aneh banget ya. Ada beberapa yang menduga kalau video ini bisa jadi cuman video editan aja. Tapi gue yakin banget kalau video yang tadi itu bukan video editan. Karena setelah gue tonton videonya berkali-kali, gue sama sekali gak ngerasa kalau ada yang janggal di video ini. Sama sekali gak kelihatan kayak efek atau ditempel gitu guys. Berasa kayak menyatu aja gitu sama videonya. Tapi bisa jadi yang tadi itu sekali lagi cuman ilusi optik aja. Karena efek lighting dari lampu, kamar, hotel itu, dan mungkin pengambilan angle-nya yang pas banget, Makanya bisa terbentuk siluet muka kayak kakek-kakek atau nenek-nenek di video yang tadi. Dan pas gue bacain komen-komennya nih, banyak yang bilang kalau kakek yang tadi itu mirip sosok kakek Sugiono. So, gimana menurut kalian? Mirip nggak? Ada seorang penjaga counter handphone yang mengalami sebuah kejadian yang super creepy persis pas doi abis tutup tokonya. Malam itu, Doi mengaku kalau Doi itu mendengar ada suara air keran yang menyala. Dan seolah-olah seperti ada orang yang sedang mandi di kamar mandi toko itu. Dan pas Doi coba buat beraniin diri buat ngecek ke dalam kamar mandi itu, tiba-tiba ada sebuah kejadian yang bikin Doi langsung kabur ketakutan. Tuhan kita Tuhan, doang setidur sama Hi, Mama yang mandi di WC guys. Tengah malam begini ada yang mandi Itu dia turun mandi tuh ya. Dapat lihat irep mandi Mamai Dia mandi guys Itu tuh Dari tadi ada suara-suara orang mandi Itu dia tuh Nggak tahu siapa di binatang ini, mandi. Masih takut bagi kita, Kak. Ya, guys. Wih, gila. Oh, gila. Gila. Gila, Pak. Di video yang tadi, kalian bisa dengerin ya, ada suara air yang mengalir dari kran yang ada di dalam kamar mandi itu. Dan pas orang ini coba buat mendekat, Tiba-tiba ada sebuah gayung yang jatuh. Dimana sebelum jatuh, posisi gayung itu melayang di atas bak mandi. Otomatis orang ini langsung loncat kabur ketakutan keluar dari kamar mandi itu dan nggak jadi mandi. Selain itu, do ini juga ngasih lihat kalau malam itu do itu sedang sendirian. Dimana semua rekan kerjanya masih pada tidur dan sama sekali nggak ada yang bangun. Jujur gua nggak tahu ya video yang tadi itu real atau cuma video settingan. Tapi kalau ngelihat dari ekspresi kagetnya orang ini, itu berasa kayak natural banget dan sama sekali nggak kelihatan kayak video settingan. Walaupun video-video semacam ini itu masih memungkinkan banget buat disetting dan cuman video fake aja. Tapi ini ya, gila banget sih. Nggak kebayang betapa seremnya kalau misalkan kalian pas mandi tiba-tiba kalian ngalamin kejadian kayak di video yang tadi. Bisa-bisa nggak -bisa mandi seminggu sih. jus So, video ini diambil oleh seorang ghost hunter yang sering banget live streaming di tempat-tempat angker bernama Andre DMS. Nah, di salah satu kesempatan Do itu sempat live streaming di RSK Tayu, rumah sakit jadul yang sekarang udah tutup dan terkenal akan keangkerannya. Katanya sih, warga yang pernah ke situ sering ngedenger ada suara-suara air yang mengalir, penampakan bayangan hitam, sampai ada juga yang mengaku kalau merasa tubuh mereka tuh kayak ada yang megang. Tapi so far, Gua sama sekali belum pernah ngeliat ada penampakan kayak di video Andre ini. Perhatikan baik-baik. Ada sesosok bayangan hitam yang kalau diperhatiin, siluetnya tuh mirip kayak suster rumah sakit. Doi berjalan di salah satu lorong yang ada di RS Tayu sambil mendorong kasur pasien yang kosong. Tapi si Andre ini sama sekali nggak takut, dan Doi justru mengejar sosok suster yang tadi. Dan pas Andre sampai di tikungan, Andre malah nemuin ada sebuah ranjang kosong yang tadinya didorong sama suster itu. Tapi sosok suster yang tadi itu udah nggak ada guys. Gua juga nggak ngerti ya, kelanjutan dari video ini tuh kayak gimana. Apakah sosok suster yang tadi itu sempat kerekam lagi, atau cuman sekali ini aja. Karena ini adalah video live streaming. Dan gua cuman berhasil buat dapetin sepotong cuplikan video ini aja. Dan kalau diperhatiin dari frame terakhir yang ada di video ini, jarak dari ranjang kosong itu ke pintu yang ada di ujung lorong itu lumayan jauh ya. So, pastinya kalau sosok suster yang tadi itu cuman settingan aja, dan pas dikejar Andre, Sosok seterah yang tadi tuh buru-buru buat ngumpet di pintu yang ada di ujung lorong itu Kayaknya nggak bakal sempet deh Karena jaraknya yang cukup jauh Tapi gue juga pengen tahu nih gimana menurut kalian Dan buat kalian semua yang mungkin suka nontonin video-video gue Hunter Explore ke tempat-tempat angker kayak gini Kalian bisa cek channel Andre, gue taruh linknya ada di bawah Pusun Nah, ini nih yang menurut gue video yang paling creepy dari episode Hormat kali ini. Video ini diambil oleh seorang ibu-ibu yang pada saat itu mau bikin video room tour ala-ala di sebuah rusunawa Tapi, pas Doi coba buat arahin kameranya ke salah satu jendela yang ada di situ, tanpa disengaja kameranya berhasil ngerekam sebuah penampakan yang creepy banget. Dan sekarang, sekali lagi gue pengen coba buat ngetes kejelian mata dari viewers gue. Kira-kira nih, kalian semua yang nonton video ini bisa notice nggak penampakannya yang mana? Jujur gue sendiri butuh berapa kali buat nonton video yang tadi supaya bisa notice penampakannya yang mana. Dan pas gue perhatiin baik-baik, gerakan dan cara jalan sosok yang tadi itu aneh banget. Karena kalau itu orang, gak mungkin bisa gerak kayak gitu. Tapi seperti yang gue bilang tadi ya, kali ini gue gak bakal kasih tahu penampakannya yang mana. Karena gue pengen ngetes kejelian mata dari kalian semua. So, barangkali nih kalau misalkan di antara kalian ada yang udah nemuin penampakannya,